Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman mungkin di video ini saya hanya akan review tentang mesin CNC berukuran besar ya Karena ada pertanyaan eh, Pertanyaan begini Apakah controller CNC berbasis Arduino GRBL itu bisa digunakan untuk mesin CNC yang berukuran besar Nah jawabannya bisa ya Nah ini buktinya Ini adalah mesin CNC rakitan ukuran besar Uh, ukurannya lebarnya 130 cm dan panjangnya 250 cm ya. Jadi bisa muat ke ukuran satu plywood ya yang 122 cm kali 244 cm. Ini pun bednya menggunakan MDF yang 122 kali 244. Nah mesin ini uh, pakai Arduino GRBL ya. Nah, kita Mungkin kita review satu-satu uh, Mungkin dari frame-nya mungkin ya Rangkanya Nah ini rangkanya Ini karena rakitan ini terbuat dari Besi L ya Besi L berlubang Nah kita lihat Ini rangkanya mirip panggung lah ya Jadi tinggal nyekrup-nyekrup saja -nyekrup ini Eh tinggal kasih mur baut Untuk nyambungin jadi Uh, untuk framenya ini murni improvisasi jadi gimana caranya supaya rangkanya kuat jadi uh, modelnya harus yang seperti ini ada banyak segitiga-segitiga uh, penguat sehingga nanti ini bisa kuat nah itu kayu bukan frame ya itu uh, kebetulan dimanfaatkan untuk menyimpan kayu nah jadi Frame-nya terbuat dari besi L berlubang kemudian kita lihat untuk frame yang sumbu X juga ya ini pakai besi L nah, seperti ini oke mungkin kita lihat mekanik CNC nya ya pertama mungkin dari rel sumbu Y Nah ini rel sumbuye pakai aluminium profil yang 20x40 Ini bisa kita lihat sepanjang 3 meter ya Nah mungkin pertanya nah, ada pertanyaan ya ini Kalau di mounting seperti ini apakah bisa lurus Nah kita lihat aja relatif lurus ya. Ini cara mountingnya, ini seperti ini, dipakai mur baut aja. Jadi banyak sepanjang sepanjang ada rangkanya ini di mur baut, jadi bisa kuat. Nah, ini di mounting ke sini. Ini jadi kanan kiri sama. Nah ini juga. Oke seperti itu, kemudian ini relnya, tinggal rodanya ya. Nah ini rodanya, nah, bisa kita lihat situ. Jadi rodanya pakai yang pom ya, jadi yang free wheel. Ini uh, yang atas ada empat, yang bawah dua. Ini dan ini ya, ini dan ini, sedangkan yang bawah, yang bawah bagian bawahnya ini dua. Jadi yang jalan di atas ada empat roda, yang jalan di bawah ada dua. Karena butuh kekuatannya, jadi dipasang empat yang di atas. Nah itu bisa kita lihat. dan penggeraknya. Ini pakai NEMA 23 yang 2.1 A. Pakai belt. Ini. Ini beltnya 3 meter Ya. Nah, belt ini ke sini masuk ke dalam di bawah sini ada puli ya. sumbu Y nya kemudian yang sumbu X oh ya tadi sumbu Y nya kan rodanya di mounting ke ini ya ke kayu, ini lumayan keras kayunya kemudian kayunya disambung dengan ah, besi L ini dimonting dengan dengan baut 8 oke yang sumbu X sama ini realnya pakai uh, dua buah aluminium profile yang sama 20 -40. ada dua ya ini jaraknya cukup jauh ini sehingga rodanya bisa hasil apa uh, jaraknya 20 sentian sehingga relatif uh, bisa lebih kuat ya untuk rodanya juga wheel-nya sama ini. Jadi untuk sumbu X ini rodanya ada Ada 8 ya. Jadi di sini 2, ini bawahnya ini dua di bawahnya. Terus yang bawah juga. Yang bawah. Ada 8 wheel. Terus uh, penggeraknya juga pakai belt Belt-nya dipasang di belakang ini. Nah ini Ada di bawah sini ya Ini nyambung ke sini sana. Pasang sini belt-nya sama Masuk ke dalam Kemudian ke pule yang ada di dalam sini Nah, itu beltnya sampai sana itu untuk sumbu X kemudian sumbu Z-nya standar aja jadi ada dua uh, stainless shaft ya ini asnya uh, 12 mm nah, kemudian pakai elite screw elite screw yang 8 mm Ini pakai bearing standar. Cek tanda dia. Bearing yang sudah ada housing Nah, untuk sumbu Z ini uh, steppernya yang Nema 17. Karena sebenarnya ini nggak perlu besar-besarnya kalau Z karena di sini uh, lead screwnya sudah satu start, ini yang rapet, yang halus Ini porsinya bisa lumayan besar dengan NEMA17 sudah cukup nah kemudian ini pakai router ya router standard, router 500W ini kalau di sini kita pakai Makita ya oke okay. Nah ini beberapa pekerjaan yang sedang dilakukan Oke oh, ya kita lihat kontrolernya Kontrolernya Bentar kita tinggalkan dulu Bapak kesini Nah kontrolernya ada di belakang sini ini Arduino dipasang di dalam situ yang dikasih kipas. Enggak kelihatan karena masih tertutup. Power supply-nya. Ini uh, dimmer ya. Untuk mengendalikan kecepatan stepper secara manual. Oh ya, ini komponen ini Bluetooth modul ya, Bluetooth module. Nah, uh, ini Nah, komunikasinya pakai Bluetooth. Nah, itu saja ya. Jadi, memang controller CNC menggunakan Arduino GRBL itu bisa dipakai untuk mesin CNC berukuran besar. Tentu saja ada keterbatasannya, ya. Nah, keterbatasannya. Misalnya ini karena spindle-nya kecil, ini 500 watt ya. Jadi memang nanti pekerjaannya harus diatur sedikit, sebenernya sedikit memang sedikit-sedikit. Jadi nggak bisa langsung. Dan mungkin uh, rapid motion-nya nggak bisa kenceng-kenceng ya. Ini contoh. Nah ini rapid motion ini di set 5000 aja segini. Jadi untuk perjalanan dari ujung sana ke ujung sini lumayan agak lama karena kecepatannya maksimal hanya 5.000 Dan mungkin kelemahan yang lain, kelemahan desain mungkin ya Jadi ini relnya sering kemasukan debu ini harus rajin-rajin dibersihkan kalau enggak Ini nggak bisa lewat ya ini makanya ada penghalang seperti ini, ini gunanya untuk menahan uh, serbuk, serbuk-serbuk kayunya supaya tidak jatuh ke relnya. Oke teman-teman, uh, itu saja sharing dari saya, ini moga-moga dapat menginspirasi ya bahwa Arduino itu bisa digunakan untuk uh, CNC yang berukuran besar. Oke makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.